gue akan sedikit memainkan game buatan influencer ya, tapi ini masih masih demo ya guys. dan ya ada untuk grafiknya sih kayak grafik grafik biasa aja gitu. tapi seru untuk dimainkan guys. kita new game aja. nah, wih ada normal, ada hard terus ada isi Oke okay, kita coba isi dulu guys karena gua bukan bener-bener seorang gamer ya yeah. Oke okay, unit need all the three to aktif apa ada aktif this objects. Oh berarti gua harus cari kunci untuk membuka ini guys Oke, kita cari. Coba kita satu-satu Cek, Oh, tidak bisa. Oh, jadi yang emas, emas ini nggak bisa, guys. Jadi ke sini kita, guys. Nah, kita lurus aja. Entering guardian space base. Oke, okay. ini kita tonjok-tonjokkan dulu kali ya. Kita main tonjok-tonjokkan dulu, guys fresh f1 oke oke oke oke siap siap kapten Oke okay, kita ke bawah dulu guys Oh itu ada musuhnya guys. kita tinju dulu guys alien mungkin ya Wah, ada. Oh enggak ada senjata anjir Hmm terjam. Oh, ini darah guys. Uh uh uh, uh, uh, uh. mati kau. Pick up a shotgun. Oke, okay, coba. Belum, gua belum belum. Belum punya senjata, guys. Nah, oke. Okay. Kita dapat senjata, guys. udah pick up a pistol, oke. Okay. Hmm, hmm hmm mati kau. Oke, okay, gua bakal agak sedikit dia ya, kalau pakai senjata, guys. Hmm. Hmm, walaupun gue gak enggak terlalu suka untuk main FPS ya suka sih suka main FPS kan cuman jarang main gue main FPS kayak kayak Mobile Legends Legend, apa PUBG misalnya suka-suka tapi jarang gue main anjing keras banget guys mati kau oh dapat dapat armor amo juga Oh, ada amunisi sama darah juga, guys. Hmm. Wih, dapat senjata lagi, guys. Oke, kita baru dapat dua senjata, guys. Hmm, mati kau, mati kau. Oh, jadi kalau di klik kanan tuh biasa tembak. Kalau coba diklik kiri. Oh, nge guys. Jadi beda-beda ya. Oke okay, kita ambil uang-uangnya dulu guys. Hmm, uh langsung mati. Hmm, langsung mati guys. Sekali tembak satu kali tembak guys. Ini emang terlalu easy anjir Harusnya gue ngambil normal ya tadi. Oh di sini banyak minuman guys. Ini menurut gue sensitifnya terlalu ini ya atau emang main cepet ini ya guys kecepatan menurut gue. Oke kita dapat senjata lagi guys. Ini senjata apa nih? Oh kayak branded guys. Hmm. Oh kalau dikiri-kiri itu kayak nge ngesum kayak ngesendiper gitu guys. Tapi kurang enak guys. Tapi kurang enak ya, kalau misal ngejum kayak gitu. Hmm, pae siapa? Eh, lumayan amu sama darah. Oh, darah gue udah pulih. Ya. Jadi gak nambah lagi. Ini apaan? Ahok, ahok, ahok tuh apa? Oke, oke, kita kemana? <tuh> Oke kita naik ke atas guys Oke ini Anjir aliennya banyak bener uh, Bangke Wah ini pasti lebih keras Eh ternyata lembek juga kau Hmm awas Lu gak tahu gua Jago main FPS Jago tembak tembak Iya si maaf guys ini Asi guys tapi tahu tau gue kalau hard ya gue belum berani sih kadang-kadang gue kalau main FPS tuh suka marah-marah guys makanya gue yang nggak terlalu suka tuh gitu guys kalau mainin iya suka mainin tapi gue gak suka marah-marahnya guys kalau main FPS guys wih keren guys ini kayak senjata alien guys yang ini keren banget hmm duh Oh, uh, keren sih cuma namanya dikit ya di hmm, sini kau jangan sampai kena lah. darah gua masih penuh guys oh, kita mencet aja guys Hmm. ah padahal lemah kau Oke kita kesini guys Wuh, Kaget anjingnya Kenapa terlalu deket bangke Anjir banyak ini guys Gue di geng-geng guys Coba kita pilih Braden mana ya Bukan Oh ini Wuh, Mati gaw. Wah, Mati Semoga ada yang sisa guys Semuanya meninggoy Oh gua da dapet senjata lagi guys Soket oke, berarti kita disuruh kesini dulu, guys. Hmm. Hmm. Anjir, rame bener. Kenapa enggak gua tembak tongnya aja? Hmm. Hmm. kintil kintil kalian <Gangat> <Susurai> bermata satu anjing Hmm, sini kau Awas kau Gue hampir udah kayak pro player nih sambil lompat-lompat Dengan kroyokan lah kalau berani satu-satu tapi gak apa-apa gue udah cak gue mungkin sekarang main fps guys main tembak-tembakan guys Wih, he, he. si anjing aja bangsat tapi dia kenapa udah tahu gua mau masuk anjir ah kintil, kintil. hmm mati kau Sini, kau. Kalau yang mau mati ke sini aja. Yang mau mati, silahkan. Yang mau mati, sini, sini, sini, kau. Sini, sini, yang mau mati, silahkan ke sini. samperin gua. Hmm. Oke, kita ganti senjata. Lelah kalau malah pakai tangan. Nah, ini pakai breaded biar pada bening, goi. hmm Tapi kurang kurang sakit aja. lah aku di mana aku di mana tolong, tolong tolong langsung pindah tempat ini guys teleportasi aja. Ah. enggak nggak tadi tempat teleportasinya di mana soalnya buka nggak kayak tempat teleportasi hanya dulu baru pertama kali lagi lo main Enggak santai kayak gini Kalau misalnya gue main GTA tuh santai guys Nah teleportasi lagi Oke okay. Oke okay, kita naik ke atas guys uh. nah. Weh Oke okay, teleport sini kayaknya Nah Wih keren sih ini gile. Oke kita basmi alien alien yang ada di sini guys. Ini nggak tahu di dunia apa anjir ya di planet apa? Hmm, mati kau semua. Sini kau yang mau mati ke sini, anjir. Hmm lah, gua kemana nying? Ini, loh, loh, lah. Di sini ada jalan ke depan. Tapi pas gua lihat ke pinggir. Loh Gak ada jalan lah Set kita lompat Hehehe he, he. yeah. Wuh senjata guys Banyak sekali guys senjatanya guys Kita ambil guys Ini bisa ditukar juga Atau emang sama Atau emang sama aja ya Coba kita Primary Ceng Wipon Mos wheel. Enggak, guys. Sama-sama aja kayaknya. Enggak bisa. Enggak bisa ditukar. You got the machine gun. Oh, sampai 6, guys. Coba kita pilih senjata yang keenam Hmm. Hmm, lebih sakit kalau pakai klik kiri guys kalau pakai klik kanan cuman gini doang tapi sakit juga sih tapi kalau pakai klik kiri lebih sakit guys lah jadi hitam putih guys ada apa nih ini apa ya Gak bisa di ini Gak bisa diambil, guys. tapi kita maju dulu, ya. Maju pun gak bisa. Ini harus mana, anjing? Oh, ini gak... oh, anjir, santuy, santuy, santuy. Anjing, keroyokan mainnya, cuk santai dong. Jangan keroyokan lah, lu gak tau. Gue sekarang jago main kayak ginian, main tembak-tembakan. Hmm lu mati semua. Rasakan lu mati semua ke sini anjing. Ini nggak ada yang bisa diambil. Lu, lu pada mati percuma. Menyerang gua juga. Oke kita pencet lagi mungkin pasti bakal datang lagi sih alien-alien menyebalkan ini. Coba kita pencet lagi, guys. Tuh kan. Bener, kata gua juga bener, kintil. Tapi ini story lumayan panjang juga, padahal ini masih demo, guys. Jadi nggak full ini, apa full version? Kalian bisa bisa download di Steam juga, namanya malah petaka, guys. Tapi gamenya kayak ini, Jadi malapetaka namanya udah aduh aduh aduh, aduh. Uh. what the fuck is going on guys what the fuck what the hell is this bro why gue yang mana anjing escape and slack God to continue from lies what the nah, jauh lagi dong oh, tapi udah pada mati semua ya oh, oke, okay, oke, okay, oke okay. anjing si alien 2 tadi sakit bener bang oh, udah padis pada mati semua guys Jadi kita tinggal Langsung Ke yang tadi Lu gak liat Darah gue bangki mm, mm, mm, mm, mm. mm. Oh udah mati Hmm. Si anjing ini sakit Bener bangsat Nah kan mati lagi gue Anjing sakit benar, goblok. Berarti gua harus pakai senjata apa dong? Nah, pakai senjata lah Oke, okay, gua. Soalnya dia sekali kena tembak langsung 40% lagi darah gua, guys. bangke anjir. sakit bener goblok nah pasti ngagetin lagi di sini anjing tuh kan ada di sana guys tuh sakit anjing Sini Sini gua ambil bebenar 70% gua 70% puluh tujuh bisa kali ya? Oh, udah mati satu guys. Hmm, hmm, hmm, mati anjing, mati sih ya. Goblok, payah goblok sih ya. Lebak, saya sih. Bangsat, etak lah. Balik lagi. Berarti gua harus kesini sini, teleport. Ini ya, takutnya gua lupa lagi. Oh enggak ya, ya bener-bener kasih di shaloo <tuh> harus lewatin ini lagi. Kirain pada mati semua. Berarti gua nanti harus lewatin yang tadi lagi yang beramai-ramai. Oke, kita pilih senjata dulu mungkin Lemak ya bisa What the hell? Nah, mungkin ini Iya, sini anjing Mainnya keroyokan Si Tai-Tai ini kan si anjing Nung darah gue masih 100 darah darah darah Darah darah darah Aduh help me Gue butuh hmm. Mati lu semua anjing nah ini si anjing ini yang paling sakit menurut gua bangsat tuh kan lihat drago gue langsung gunut 65 persen anjing uh. darah-darah dulu guys nyari-nyari darah. Hmm. Mati sia goblok. Hmm. Story-nya lumayan lama juga ya. Hmm, mati mati semua. Hmm, hmm. Oh, jadi Jadi emasnya. Oh, jadi beku mungkin ya kalau ditembak pakai ini. Oh, iya. Langsung jadi beku dia. Hmm. Enggak hmm, tahu senjata gua terlalu OP buat buat kalian. Hmm. Kenapa lu pada ngumpet di sini kayak bingung lagi Oke okay, kita masuknya ke mana anjing ke sini terus atau... ke sini dulu Oh jadi nah yang paling gue bingung nih senjata semua tapi nggak bisa diambil lagi. hmm mati lucu mati lucu semua cok banjir Di shotian. Habis. Lah. La la la la la. Senjata gua habis burunya yang tadi guys. Anjing pada kuat yang ini dong, senjata gua turunnya pada habis semua, nggak semua juga sih. Tapi yang bagus-bagusnya pada abis, hm, jangan sampai kena. Ming. sakit sih, alien bangsat itu hm, lumayan darah. Nah, ini amo, amo lumayan, lumayan, lumayan, amok apa amo apaan bangsat. gue butuh amu buat senjata gue yang ini Nah yang gue cok yes terus uh anjir rajanya mungkin ini jangan sakit nak kayaknya guys sakit bener nih lah matiannya. Yang... Oke, okay, Tadi kita melewati pintu emas ya guys. Wih, kita kemana nih guys? Kita teleport guys. Oke, okay. kita kemana? Oke okay, guys. Unit out Free, oh jadi ini pintu pertama, itu pintu kedua. Apakah pin pintu kedua pintu, itu pintu ketiga? Mungkin ya, oh masih bisa dibuka, guys. Coba kita masuk dulu bentar, guys. Entering Guardian Space, guys. Nggak, ini gue nyoba dulu, bisa atau enggak ya? kalau enggak bisa kalau bisa gue nanti akan lanjutin kalau enggak bisa gue gak akan Oh iya yeah, nggak bisa guys ini ke yang steg tadi awal ya Halo ini ke steg awal langsung guys ini ke steg awal lagi guys ini ke atasnya gimana anjing? nah mungkin segini dulu video untuk video kali ini guys dan ini si gamenya gue dapat dari influencer dari Instagram yang namanya sandito kalau gak salah kalau kalian mau download juga silahkan ke poin Instagram guys so see you next time bye bye Oh iya kalau misalnya kalian mau request gue gua mau game apa kalian bisa komen di YouTube gua atau misalnya kalian bisa DM di Instagram gua. Gua akan baca dan gua juga akan bales komenan atau DM kalian guys. Oke, okay, see you next time. Bye bye.